Dan Produksi telurnya kan di satu hari itu cuma jam membentuk telur. Jadi kadang dia mundur, mundur. Pas jam ini kita ambil, dia jam ini ini sel telurnya belum terbentuk, Nanti mungkin malam pas kita dukung dengan cahaya lampu, pengembangan waktu ini. Lampu waktu itu dia perubahan, misalkan perubahan jam waktu Karena ayam ini harus jauh harga berubah waktu Dan dia jamnya dia jam penambahan, jam sampai 10 Jadi kalau penambahan di zaman jam 10 Rasa kalau tidak ada perubahan di atau barang, Kita main jam 3, jam 3, jam 2, tanpa waktu dan nanti pas penampang waktu dia telur besoknya yang jatuh hari itu dia telur nanti orang bilang buah hmm. ada enggak satu hari itu dia tidak bertelur nanti. ada tidak karena pas bahkan konsumsi sanitasi yang tidak baik kayak ini, ini sudah berapa hari ini kita harus tahu ini kalau ah. dia sudah tidak telur segini, saya periksa Faktornya apa? sudah periksa Jadi manajemennya harus betul-betul Jadi kalau pirline, itu harus setiap ke dalam telur? Ada pun cara, kita periksa Bobot badan tidak tercapai Atau faktor dia sakitkah? streskah. Ah, kalau Kalusnya belum? Ah. Dan dia dua stemika Berapa kaku? Bila produksi, bila bila dilihat bila. Dilihat. Dia itu. akan produksi tapi dua hari, tiga hari. Tapi kalau omong bisnis tidak mungkin, kita ya, kalah ya. di tangan. Ya. Jadi, lame, aku mau ya. tergantung jenis. Ayam ada isobron, apa sih? Ada lima macam jenis ayam. Ya, Ya, seluruh semua ayam sama ini, okay, ini itu hari apa isopron. oh ini sebron ini itu di sebron kalau kayak ini harus periksa. ini tulang untuk biarkan kekurangan kalsium, akan dia terkebit Capitolo 2 71 ya. kan? ini due che furono uccisi. Quindi Aku ayam kampung, jadi kita Coba Di peternak, sehingga ada pedang bisa masuk ke tempat seperti Kita kasih air begitu, harus dirawat jadi semua saling mesin semu semu untuk depan dan ya. Ini yang ini, setiap baru, orang start manual. Ini aku lagi musim, dia ya, garing begini. Ya. Soalnya saya punya telur, kan? Waktu tanding jelek, kan? Dia ya, jadi karena... Lecture, protein tinggi saya tidak pakai pakan sapi, saya buat sendiri jagung jagung juga tambah konsentrat, konsentrat untuk campuran dia diberi ini ini karena begini sudah kapal biasa kita stres di saat itu sapi karena virus itu karena waktu jatuh vaksin itu tuh aku bukan musim kan yang namanya dari perusahaan sudut tahu masing -masing. jadi jatuh vaksin sudah jelas sanitasi paling tapi yang namanya virus itu misalnya pertama di apa mana pertama dia tidak akan lari dari situ. Saya telah lagi di tahun tertahun harus bersih Bukan kita manusia Kadang-kadang saya dan saya punya teman-teman saya sering mereka Saya bilang misalkan kita Masuk di begitu Ayam ini kan semua ternak kandang kandang kalau pagar seperti tidak ada terpisah antara nah itu kan di barat kita manusia masuk ke kamar mandi habis buang kotoran cium sedikit sedikit lanjutnya Cacing, cacing ya. Hmm. Apa? Ada cacing. Ayam cacing. Kalau diarna begini. Kasar. Kasar. Hmm. Oh. Ini bisa dua kalsium itu cacing. Di mana tempatnya? Eh, kalau kandang di mana beli Kita pesan dari perusahaan Perusahaan yang dari Surabaya, Surabaya ya hmm. Tapi harus ada izin bro. Oh gitu. Kira -kira ini kan harus saya kan hmm. yeah. seperti orang tua anak, yeah, yeah, yeah. Dia punya ayam posis sekitar 232 ribu Iya iya kandang berarti ini pengirimannya pakai apa pesawat atau kapal laut? Kalau ini kapal laut, laut. Kalau ayam naik pesawat. Naik pesawat. Iya hmm. iya iya. Bibitnya Surabaya. bibitnya, Oh Surabaya, ya itu pakai pesawat. Iya pesawat. Biasa jemput dia tuh. Ini itu harus di Halloween. Kalau yang ini itu hari di Pemuyi. Pasar cek harga harga turunkan di Pemuyi. Iya iya. Selisanya satu ini, satu box satu lima ya, kita pesan sepuluh satu, iya, iya. satu box isi berapa ekor? 100, 100, 100 Seratus ya. Oh, gitu. 100. Tapi iya. saya kita doa doa.